Setan Dasim. Setan Dasim bertugas untuk menggoda manusia dalam hal makanan. Mereka menggoda perut manusia agar tak pernah merasa kenyang. Jika manusia tidak membaca doa saat makan, maka Dasim akan lebih mudah untuk menjerumuskan manusia. Maka dari itu, usahakan untuk selalu membaca doa sebelum kita menikmati makanan.